Hasil ini logging jangkut dari Desa Parti Bilama, Kecamatan Merik, Kabupaten Karo. Kepada Bapak Kapolri, Panglima TNI, untuk segera menindak para pelaku perambahan hutan. Masjid Johan Bantakrida, Horas, hari ini kita berada di Desa Parti Bilama, Kecamatan Merek Kabupaten Karo. ini lokasi penebangan adalah kawasan hutan produksi. Ini koordinatnya, lokasinya sudah kita, kita cek, masyarakat Parti Bilama dengan Kesatuan Perlindungan Hutan KPH 15 di Jahe, yang menyatakan ini adalah kawasan hutan produksi. Hari Kamis beberapa hari lalu, tetapi kita masih melihat ada aktivitas pengambilan kayu di kawasan hutan produksi. Uh, diminta kepada Bapak Kapolri, Bapak Panglima TNI, untuk segera menindak oknum-oknum yang terlibat dalam ilegal logging yang terjadi di Desa Parti Bilama, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo. Terima kasih. Baiklah, saudaraku, ilegal logging jangkut dari Desa Parti Bilama ini dari... Tiktoknya ya saya dikasih tak tadi. Nah ini dari Pak Immanuel Elihu Tarigan ya Pak Immanuel Eli Tarigan SH. Ini ada videonya ini saya dapat di Tiktok dan disuruh di cek-cek. Nah di mana di sini beliau minta ya kepada Kapolri nah, anggota yang ada di Karo. Baik sedikit saya di sini berbicara kawan. Ya, terkait masalah ini. Jadi ini karena sudah viral videonya. Ya, diduga ya ada oknum. Entah TNI atau Polri atau dua-duanya. Terlibat apa ilegal logik atau mengambil kayu, bisnis kayu. Dan kemudian di video ini kita monitor tadi minta dukungan dari Kapolri maupun Panglima TNI. Nah di sini saya sedikit angkat bicara yang pertama, ya apakah betul aparat tni maupun ada anggota polri di situ yang membekingi? Ya semoga saja tidak ada karena yang polri saudaraku pahami bahwa di setiap desa itu ada yang namanya babinsah, ada yang namanya Uh, babing kam tipmas dari Polri. Nah biasanya ya biasanya kalau ada yang motong kayu ya ataupun yang membeli kayu yang sudah ada surat-suratnya dan sebagainya ya biasanya itu minta tolong biasanya. Karena siapa tahu ada yang minta-minta uang, ada minta-minta uang kepada pengusaha ini atau mungkin menghalangi kayunya di tengah jalan ada yang minta japrem lah istilahnya nah ter, biasanya ada minta bantuan kepada anggota di sana apakah itu babinsa atau babinkamtibmas itu yang pertama yang kedua jika memang di sini ada oknum aparat apakah itu tni atau polri yang membingungi yang disebut oleh bapak itu adalah illegal logging maka ini tidak dibenarkan ya tidak dibenarkan ya. ya walaupun saya pahami bahwa gaji TNI Polri masih pas pasang ya masih pas pasang semoga saja gaji TNI dan Polri dan PNS semakin ke depan semakin bagus dengan meningkatnya perekonomian bangsa kita tapi kalau yang di, sekali lagi kalau yang disampaikan Bapak tadi Pak Immanuel itu benar kalau ada oknum TNI atau Polri atau oknum aparat yang membuat illegal maka itu tidak benar ya tidak boleh tidak bagus. Tapi kalau hanya untuk membantu keamanan orang-orang yang mengambil kayu karena mungkin di wilayahnya itu banyak uh, banyak orang minta japrem nah itu wajar saja karena memang kehadiran TNI maupun Polri dalam hal ini ada Babin sama Babing Mas itu memang untuk uh, meyakinkan keamanan di wilayah-wilayah. Kita lihat saja perkembangannya nih kawan karena ini viral di TikTok. Ya, apa yang apa sebenarnya yang terjadi? Apakah betul-betul ada membekingi atau hanya uh, masyarakat mem, uh, meminta bantuan di situ? Apalagi ini Uh, hutan ya, apakah ini hutan produktif atau hutan lindung? Kita juga belum tahu. Kalau hutan produktif itu biasanya eh, ada pengusaha yang motong kayu, kemudian ditanam kembali. Biasanya perusahaan-perusahaan yang beli ya seperti perusahaan pabrik kertas dan sebagainya. Dan kesemuanya itu harus ada surat-suratnya, ya harus ada surat-suratnya. Kalau kita lihat sekilas ini. Ini sepertinya uh, bukan hutang yang kayak masih perawan ya, tapi kayaknya ini kayu yang ditanam. Ya, so, kalau saya lihat ini kan daerah terbuka. Kalau mereka illegal logging kan pasti ketahuan. Ya, kecuali tertutup biasanya kan orang ngambil kayu itu kan malam-malam ya kan, karena saya pernah dulu tuh, iya kan hampir menangkap Bukan ngambil kayu di hutan yang besar-besar karena dilarang pernah dulu ya di, di hutan tapi kalau kayu-kayu bakar kayu-kayu kecil itu enggak masalah tapi kalau sudah bertruk truk diambil wah ini kan oksigen jadi kurang ya tanah jadi gundul ya semoga kayu yang dipotong ini ada kemudian ada penggantinya ditanam lagi pohon karena apa kalau pohon semakin berkurang, oksigen, tentunya semakin berkurang. Nah, seperti itu. Jadi di sini sekali lagi, ya, untuk aparat TNI maupun Polri itu tidak dibenarkan. membekingi illegal logging itu tidak dibenarkan. Tapi kita lihat seperti apa kelanjutan cerita ini. Apakah betul yang disampaikan Pak Ibu Edol ini apa adanya? Yaitu adanya aparat. Yang membekingi ya bisnis kayu atau illegal logging ini, kita lihat ke depannya kawan. Dan saya selalu berpesan kepada sahabatku para netizen dan sahabatku rakyat Indonesia, jika menemukan suatu peristiwa ya, yang melibatkan oknum-oknum, baik TNI maupun Polri, dalam suatu kasus atau dalam suatu permasalahan, saya minta berpesan. Agar jangan menyerang atau menjelek-jelekkan nama institusi, baik institusi TNI maupun institusi Polri, tapi berfokuslah membahas dan membicarakan oknum-oknum terkait. Demikian kawan, tetap semangat, jaga hutan kita. Merdeka, NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip, mantap.